Apa kepentingan dari sholat itu bukan sekedar kewajiban untuk membuktikan keimanan dan pengabdian kita pada Allah, tapi mengentaskan semua persoalan kehidupan kita. Nah, itu hanya akan bisa terjadi kalau sholatnya khusyuk. Apa dalil hadisnya? Iza qa'la hadis Kalau hambaku berkata dalam sholatnya, ya na'budu wa karena nasta'in, Ya Allah, sekarang aku ibadah hanya kepadamu. Dan engkau tahu sekarang aku punya persoalan. Aku serahkan kepadamu untuk memberikan solusinya. Kata Allah kata Nabi Allah langsung menjawab kalimat itu Hada bayni wa abdi wal Abdi mas'al ini perjanjian antara Aku dengan hambaku kalau hambaku khusyuh benar sampai di sini sholatnya baru sampai bacaan iya karena baru sampai bacaan iya karena wa iya karena khusyuh benar sholatnya wal Abdi mas'al apapun yang dia minta aku akan kabulkan itu salah satu rahasia sholat dalam al-fatihah makanya al-fatihah menjadi rukun.